Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lover serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kita sudah disuguhkan kebahagiaan yang Paling membuat kita bangga kepada Lesti Kejora kali ini lewat channel YouTube Kak Asila Maisa Duet Bunda Lesti dan Kak Asila sudah diluncurkan Ini sih tentunya keren banget bersahabat ya suaranya pun bikin merinding Yang belum nonton silahkan langsung aja ke channel Youtubenya Ke Deril Asila Maisa Kita sudah disuguhkan Tentunya kolaborasi terkeren Antara Bunda Lesti dan Asila Maisa Ini sih wajib booming dan wajib trending banget di persahabat ya Ini keren dan suara mereka berdua juga Luar biasa bikin merinding Masya Allah Di kolom komentar pun di channel youtube ke Asila Banyak sekali tentunya komentar yang sangat positif Kita lihat di unggahan Bunda Lesti ya Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan Ada beberapa komentar yang sangat positif kita lihat komentarnya Masya Allah suara kalian berdua best banget terus berkarya buat kalian berdua suka banget sama suara kalian berdua bikin merinding itu salah satu komentar yang diposting oleh Bunda Lesti luar biasa banget ya kebanggaan untuk warga konoha Mudah-mudahan terus berkarya, dan karyanya pun mudah-mudahan semakin banyak lagi yang meminati dan banyak yang mensupport buat idola kita. Kemudian persahabat Bunda Lesti kejora setengah jam yang lalu persahabat mengunggah foto ayah kejora Masya Allah banget ya. Ini adalah lelaki cinta pertamanya Bunda Lesti, luar biasa, sehat selalu ayah. Mudah-mudahan selalu bahagia dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Banyak juga komentar dan tanggapan yang positif diberikan. Dari akun Leslar Al-Fatih underscore FC, ikut menanggapi. Sing sehat Bapak, amin. Masya Allah banget ya, doa baik. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Ayah Kejora. Dan kita lihat juga ada komentar dari... Fahrid Mufamacetar mengatakan, "Sehat-sehat ayah, katanya tuh amin. Masya Allah, banget ya, banyak doa yang diberikan." Kak Septi juga ikut berkomentar dengan memberikan love hitam 4 untuk postingan Bunda Lesti Kejora. Ada juga Richard Ricardo menanggapi di postingan Bunda Lesti dengan menuliskan sebuah kalimat, "Sing sehat terus, Bapak, panjang umur, amin. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan." Kemudian bersama di disimbang juga. Ada sebuah postingan terbaru dari Bunda Lesti. Ini postingan percakapan pesan ya dari Kariski Makeup dan Bunda Lesti. Dan kita juga salvo dengan kalimat kok gua tiba-tiba keinget lu sedih katanya tuh hihihi pelu kata Bunda Lesti masya allah banget ya. Sepertinya ada yang kangen dengan Bunda Lesti. Mudah-mudahan bisa bertemu ya Kariski Make Up dan Bunda Lesti ke Selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan. Kemudian, bersama disimak juga di unggahan Pak Ferry ini, kabar yang sangat membanggakan sekali juga. Ternyata, Bunda Lesti Kejora sudah dinobatkan sebagai Ketua Umum Toba Boy Badminton Club. Wow, Lesti Kejora congratulation ya, sudah menjadi Ketua Umum Toba Boy Badminton Club. Ini sih kebanggaan banget nih. Mudah-mudahan, budak lesi mudah ke selalu bikin bangga kita semuanya, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Dan selanjutnya juga, bersahabat kita mampir ke unggahan dari Papa Bilar. Papa Bilar mengunggah sebuah postingan di IGAS pribadinya, foto bareng dengan Bapak Sandy Arifin. Dan ada sebuah kalimat, Happy birthday masku Sandi Arifin, sukses selalu ya, katanya tuh. Ini tentunya doa baik dan ucapan selamat ulang tahun buat Bapak Sandi Arifin, sekaligus Bapak Sandi ini adalah pengacaranya Bapak Bilar. Mudah-mudahan saya selalu ya untuk Bapak Sandi Arifin, panjang umur dan mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusannya, amin. Kita masih menunggu hidupan terbaru,